Baiklah guys, para sahabat Kita kali ini merekam cabai keriting Kita akan informasikan selanjutnya setelah dia kembali normal Tidak keriting ini Keriting ini Supaya kalian bisa percaya Saya merekam di sebelah kolam Ini di belakang saya kolam kolam ya dan saya merekamnya di sebelah sini ini juga keriting ini saya akan infokan bagaimana cara mengatasi cabai yang keriting ini ada sahabat saya mas bro lagi mengocor ini mas bro sahabat ini udah satu minggu dari yang awal saya ambil gambar lihat perkembangannya satu minggu daunnya sudah halus semua ini untuk minggu kemarin di, di awal video bisa kalian lihat bagaimana daun-daunnya ujungnya ini semua keriting awalnya war awal sahabat ini lihat ini pun sudah mulai halus ini warah sahabat daunnya walaupun kuning, tapi sudah halus seperti ini ini awalnya keriting ini, ujungnya ujungnya sudah mau mati sekarang bisa tunas lagi seperti ini dan halus sangat bagus para sahabat ini nanti di akhir video saya akan menunjukkan bagaimana caranya memulihkan cabai yang sudah keriting ini hampir 50 keriting para sahabat tadinya para sahabat sekarang alhamdulillah para sahabat sudah halus awalnya keriting sekarang sudah tumbuh tunas ini sangat bagus hampir 50% para sahabat dan ini posisi yang berada di samping kolam ini sudah halus juga para sahabat ya melihat daun awalnya keriting sekarang ujungnya sudah halus suara sahabat tuh kan awalnya keriting semua itu para sahabat dan ini kolamnya para sahabat dan saya masih tetap bersama Mas Bro itu bu. minggu Oke, para sahabat, saya akan menunjukkan cara pengobatan untuk cabai yang keriting, terutama untuk pengaplikasian obat untuk mengaplikasi cabai yang keriting. Obatnya ya, para sahabat, di sini kita siapkan insek ini ya, insektisida. Ini ada winder winder itu kita rolling dengan demolish jangan dicampur ya para sahabat di sini plakatnya kita menggunakan masoil dan kita menggunakan pupuk daun trubus untuk fungi bubuk nya di ten. Dengan cara menggunakannya Winder ini kita gunakan Apabila diambang keriting Diambang maksudnya Sudah parah keritingnya Kita gunakan satu tutupnya ini Untuk satu tank ya para sahabat Misalnya kita menyemprot satu minggu sekali gitu ya satu minggu pakai ini Dan yang satu minggu Satu minggu berikutnya pakai ini Itupun begitu Kalau diambang parah Kita gunakan setengah tutup Yang biru ini ya para sahabat Untuk demolish para sahabat Dan untuk pelekat kita menggunakan satu tutup Satu tutupnya ini Dan untuk pupuk daun pun Jangan terlalu banyak para sahabat kalau terlalu banyak nanti maka akan terlalu tebal daun yang di bawah dan tunas pun tidak mau tumbuh karena terlalu tebal daun di bawah jadi kita gunakan satu tutupnya ini saja kalau untuk di ten, kita menggunakan satu sendok jika kurang puas dua sendok pun boleh tapi kalau menurut saya untuk pengobatan keriting tidak perlu ini para sahabat menurut saya kalau ini menurut saya fungi untuk kalau dia normal jadi pakai ini boleh tidak pun boleh kalau untuk pengobatan keriting ya dengan ini untuk pengobatannya ya para sahabat ya untuk mengeracunnya dan jika sudah diambang pemulihan seperti sekarang ini seperti di video ini, di akhir nanti Anda kurangi untuk dosis ini, ya, para sahabat. Jangan satu tutup lagi, ya, para sahabat. Gunakan seperempatnya saja, karena ini diambang pemulihan sudah pulih, jadi saya tidak menggunakan ini, para sahabat. Saya lebih menggunakan demolish, itu pun saya menggunakannya dua tutup yang di dalam para sahabat karena di dalamnya ada tutup keduanya ini kita gunakan dua tutup ininya para sahabat itu jika sudah pulih ya para sahabat kalau belum pulih ya seperti itu tadi setengah tutup yang hijau ini baiklah ini untuk cara menyemprotnya dengan obat-obatnya dan untuk pengocoran itu pun perlu. Jika keriting, kalian jangan menggunakan NPK-16-16 ya, para sahabat, karena NPK-16-16 itu terlalu tinggi unsur N-nya, maka dia akan menimbulkan keriting. Jadi, kalian gunakan yang kalsiumnya banyak, seperti KNO3. Jika cabe sudah berbuah, kalian bisa menggunakan KNO3 putih. Jika belum berbuah, kalian menggunakan KNO3 yang warna merah Ini kandungan, kita perlihatkan kandungannya para sahabat Nitrogen, nitrogen 13% Ini N nya cuma 13% para sahabat Untuk kalsium tinggi ini para sahabat, 45% para sahabat jadi saya sarankan jangan menggunakan unsur N tinggi untuk pengocoran cabe di masa keriting para sahabat Dan ini ada grower Grower ini pun kandungannya N nya sedikit para sahabat Dia lebih banyak kalsium dan fosfatnya. Jadi kalian gunakan grower dan KNO 3 putih itu dicampur para sahabat dan itu janganlah terlalu banyak untuk pengocoran, kisaran Kalau kita menggunakan tank ya para sahabat untuk mengocor Kita gunakan tank ini Ini saya biasanya menggunakannya tidak terlalu banyak Ya ini kita para sahabat menggunakannya para sahabat Untuk satu tanknya itu tadi kita gunakan sebanyak ini Tuh untuk satu tank sama dengan KNO pun sebatas ini kalau terlalu banyak pun dia akan ngejut pada sahabat seperti andaikan saja kalian makan terlalu banyak bagaimana rasanya ya cabai pun begitu kalau terlalu banyak makannya ya seperti itu dan juga bila dia lapar ya seperti orang juga tapi di sini kita hanya mampu berusaha ya para sahabat saya tidak bisa menjamin itu benar atau tidak tapi yang saya alami ini real tidak ada kaleng-kaleng maksudnya tidak penipuan ini asli asli pulih dan 100% pulih silahkan kalian coba semua itu karena Adanya kemampuan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya mampu berusaha, ya para sahabat. Selamat mencoba! Baiklah, kita akan perlihatkan bagaimana kondisi cabenya sekarang. Para sahabat, inilah cabai yang satu minggu lalu saya ambil gambar. Dan setelah satu minggu seperti ini, ya, para sahabat, ini bisa dikatakan keriting yang pulih 100% Lihat tunas-tunasnya halus. Ini tadinya 50% Para sahabat keriting semua Sekarang Alhamdulillah para sahabat Lihat Ini kan bekasnya keriting Ini para sahabat Dan sekarang sudah Pulih ya, Ini yang di Posisi yang di belakang kolam Kalian bisa lihat Di awal video Bagaimana cabe yang di sebelah kolam ini Sekarang sudah seperti ini Ini tadinya keriting Sahabat Lihat ini Ini adalah Tangkai utamanya tadinya keriting Dan Sekarang tumbuh tunas ini Dah halus dan gemuk para sahabat ini kolamnya ya para sahabat untuk membuktikan bahwa saya tidak kaleng-kaleng saya Menunjukkan apa adanya. Dan sesungguhnya kita hanya mampu berusaha. Dan untuk membuat bagus kita tidak bisa. Hanya saja kita menggunakan trik. Usaha yang tidak pernah putus asa. Baiklah para sahabat. Nampaknya video di trip ini. Cukup sampai di sini saja ya, para sahabat. Salam petani muda, saya Fajar Setiawan. Disabilitas selalu semangat, selalu berusaha, semoga sukses selalu. Barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.